eh, mau buat itu .uh oh, mau, ngasuh mau ngomong mau lu, <tang> okay, siap sembunyi, kawan. ya. Eh, benak mau awal aku mau wan, yain, yain, call, li, li, li, mobil, no, bensin, tok, Aku pergi wedan, lalu saya iki, bensin yang muda. Aku mahar separuh utang. Boleh inisiatif, inisiatif boleh. <tutuk> <tutuk> <tutuk> ya, itu suruh itu ada apa? aku yang sebenarnya bagumu, bagaikan. Bacaan kita pintu seringin lagi. Ini zamannya nah, berarti ya, gerak gelandang, gelandang untuk keleleti ya, kena enam, enam, enam, mau mangkat kretan. Yo Gampang. Murah kopi. Murah ini juga cepai Helen. ih mau Helen. Saya ya, perut oh lah. Ini pokoknya tanggung jagung ini. Eh, Uuh, bener -bener. Tinggal mingga, e, dus, oh menempat cewek, enggak tinggal minggat Ini bisa Oh. Ya cukup bareng ngerti kan karena randi Ya, medus, ya lah.